Maka Nabi Ibrahim minta, ya Allah tolong Aku khawatir kaget begitu aku meninggal yang dikenang-kenang nih yang gak bagus-bagus Nah Nabi minta Nabi minta supaya yang dikenang oleh umat manusia setelah beliau meninggal adalah kenangan-kenangan mbak -kenangan, Baik. Baik, maka akhirnya apa? Allah wujudkan Allah wujudkan cerita baik tadi dengan adonyo kita umat Nabi Muhammad selalu mengenang jasa Nabi Ibrahim sampai-sampai jasa tersebut kita inget nama beliau di setiap kita sok di, di sholat dakati Nabi masyirul hadirin Mashiral hadirin yang insya Allah selalu kita mendapatkan rahmat Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan penjagaan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali di hari Kamis yang penuh barokah, kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk, untuk hadir di majelis alim Nur Khairiyah. Yang di sini, kita insya Allah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu yang akan kita dapatkan ini menjadi bekal untuk kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya Kita masih membahas tentang rukun-rukun solat. Yang di pelajaran terakhir yang kita pelajari adalah masalah sujud Maka siang hari ini kita lanjut di dalam pembahasan tentang rukun solat, yaitu Aljulus Bainsajdathain, apa artinya termasuk daripada rukun solat, sesuatu yang wajib untuk dikerjakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Baik solat yang kita lakukan itu solat wajib atau solat sun, sunnah. Baik kita solat yang kita lakukan itu secara berjamaah, kita jadi imam ataupun jadi makmum atau kita solatnya tidak berjamaah alias solat mun munfarid, solat dewe dewean maka rukun solat ini wajib untuk dilakukan nak solatnya wajib nak solatnya sunnah nak solatnya jamaah nak dewean ini rukun wajib dilakukan yang mana salah satu daripada rukun solat adalah al-julus yaitu duduk Bainas sajidaten diantara dua su, dua sujud Jadi ini rukun Setelah kita sujud yang pertama Sebelum kita melakukan sujud yang kedua Maka antara dua sujud ini diselah-selahi oleh dua Duduk diantara dua su, dua sujud yang sudah kita tahu kemarin Seluruh rukun solat Di dalam satu rokaat itu Jumlahnya sekali Kita tegak maco fatihah dalam satu rokaat sekali Kemudian kita ruku dalam satu rokaan seka? sekali Kita iktidal dalam satu rokaat juga sekali Kecuali sujud kalau sujud dalam satu rokaat kita lakukan dua, dua kali. Kaping pin, kaping pin. Nanti bung jawo jangan, jangan. Yo kalau kalau kapi, sudah, jangan maga, nanyo okay? dua ka, dua kali. Nah, di antara sujud yang dua kali ini, ada rukun yang tidak boleh kita tinggalkan kalau kita tinggal ke solatnya tidak sah yaitu do du, duduk di diantara dua, su, dua sujud nah duduk diantara dua sujud ini pertama yang perlu kita ketahui makmano caro duduknya kalau pembahasan makmano cara duduknya maka duduknya tuh bebas tidak katik kewajiban yang penting adalah du duduk. duduk Yang penting duduk Nak duduknya pangsilo Nak duduknya selonjoran Nak duduknya misalnya Maki tasyahud ah, Akhir Atau maki tasyahud aw, awal Boleh galo Atau dia model duduknya Dua-dua telapak kakinya ditegak ke Terbayang dak? Telapak kaki di Telapak ya yeah, kan, telapaknya dikenceng ke dua-duanya, boleh laju lah, atau model duduk rodat duduk rodat duduk rodat tu kaki telapak kaki kanan nimpo telapak kaki -ki. boleh atau dua duo kaki nak ditelungkup kenyong laju kah yang penting do, jangan bejongkok jongkok <laughs> jongkok nih kalau jongkok, mak manu kan? Jadi, yang penting du, duduk. Jadi, duduknya tuh yang wajib. Nah, wajib duduknya, caranya mak manu, tidak katik kewajiban. Tapi, kalau kita nak melok sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam maka duduk diantara dua sujud itu duduknya adalah duduk iftiroj duduk if iftiroj sama seperti duduk tasyahud aw, awal nah ini, nah kemudian setelah kita duduk di antara dua sujud yang mana disunahkan tidak wajib duduknya itu wajib tapi cara duduknya tidak katik wa? disunahkan coro duduknya itu coro duduk iftirosh telapak kaki kanan ditegak ke dan boyok kita nudui telapak kaki kiri nah kemudian hati-hati ibu-ibu jangan sampai telapak kakinya tuh tejingok kecuali kalau kita maki kaos ka, kaos kaki kaos kakinya juga jangan yang bolong nah inilah bu Dak apa, -apa aku, solat, aku solat pakai kos kaki? Bolong, sama bohong. Eh, ya, hati-hati pas duduk, kemudian pas sujud, banyak nian kejadian. Ibu-ibu tersingkep daripada mengkenonyo, daripada terlekungnya ndak lemak nyebut mekuu me mu -kena. singku mulut M mu -kena. Eh, telekung atau meng Enak. mengkeno eh. mengkeno telekung, kalau anda nyebut mengkeno bejo kamu, kamu telekung, lajulah, kalau bahasa soalnya meng, Enak. mengkeno kalau salah berejo lah, kalau benar alham, eh, penyebutannya baik, ya kan, mengkeno galak terbuka galak terbuka tebu. terbuka, pas sujud tersingkep pas sujud terjengok entiknya be. entiknya terjengok padahal entiknya tuh bagian daripada aurat batal sholatnya nah hati-hati pas duduk diantara dua sujud juga sering sering terjengok daripada telapak ka? kaki hati-hati walaupun sedikit yang kejengokan maka itu bisa membuat sholatnya ibu-ibu jadi ba. Jadi batal. Batal tuh artinya tidak sah. Kalau tidak sah artinya wajib ngulang dari aw, awal. Wuduknya batal dak? Kalau solatnya tadi itu terbuka, auratnya, wuduknya batal tidak Hei, ada Wong solat, auratnya terbuka, kejingo antiknya mengkeno terbuka, kejingo entiknya batal salatnya solatnya? Wong lagi sujud, wong wong lagi su sujud, tejingok mengkenonyot tersingkep, terjingo lantiknya, batal dak solatnya, batal dak, batal kagno, karna terbuka aurat, ini ini cito, kan dia nak bagi kos kaki kan, tidak bagi kos kaki nah. Sholatnya batal, sholatnya tidak sah. artinya wajib ngulang dari awal. Wodoknya ngulang tidak? Ya. Sholatnya batal, sholatnya tidak sah. gara-gara kejinguan entik. Yo entik ini contoh be, he. Usar kalau udah bukan tingjuan jempol, nah sama baik. Kan contoh. contoh. Nah, itu buka. Kemudian idak sah, wajib ngulang dari awal. Kalau dia ngulang dari awal Wuduknya ngulang enggak? Iya. Kenapa idak? Nah, salatnya batal. Kangen no? Kalo idak ba? tidak batal yo enak nyelas kebayar nama ga ini cikito ini kan kelakar kalau tidak diulang ulangi galak lu lupa figihni ilmula figihni ilmula lamo saking lamunya galak lu lupa yuk kelamuan kan sudah Nah, duduknya tadi, duduk iftirosh. Hati-hati, jangan sampai kejinguan daripada bagian aurat. Itu sunnah duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu seperti duduk tasyahud awal. Kemudian posisi telapak tangan, dua-dua telapak tangan kita. Kalau duduk, apa, duduk di antara dua sujud, posisinya ujung jari ada di tepi daripada kedua lutut itu, nah ini kan manila ini, nah setelah pas di situ maka disunahkan, tidak wajib, disun, disunahkan, tidak wajib. Apa kita sunnah untuk membaca doa duduk antara dua sujud robbing firni, warhamni, wajiburni, warfa'ni warzubni, wahdini, waafini. Waktu ani doa eh doa itu disunahkan. Ustaz aku tidak baca doa boleh tak boleh? Karena tidak berdoa Lajulah. jula. Ya, dia dia tu lah. Gimana baca bangsou? Ya. Yang penting duduk. Kalau dia tak duduk tak boleh. Eh. Misalnya dia nanda duduk. Ustaz aku ni malas nak duduk. Jadi pas sujud itu, pas sujud kemudian dia mengangkat palak dikit meh. Nyut. Ya. Eh, mengangkat palak dikit. Nginti. Kemudian dia sujud lagi. Tak sah. Eh, harus duduk. Harus duduk. Kecuali kalau ada ibu-ibu yang sakit bokong, sakit pinggang. Tak baca dia duduk. Nah, ya Allah, alang kesaranya. Jadi, dia kalau sujud itu, dari sujud, eh, Masya Allah, yang kau apa dia? Nah, eh. Jadi, dia kalau nak duduk, eh, Allah. Nah, duduknya model main Idak Dia baca lagi. Ini lututnya kalau dia tekuk ke? Ya. Bukan sakit terjengau. gakau? Aau? Ya, yeah, aduh kan? Atau aduh apa? Bb sakit? Nah kalu sakit, kalu sakit tidak masalah. Ya namanya sakit, ya tidak boleh. Jadi, allah, oh, kalian sakit? Atau dia ada yang model mak ini? Iya. Tidak di tempelin yo bokongnya. Model mak ini tidak apa sakit. Ya, tidak apa Tapi kalian yang sehat maka wajib duduk. Dan duduknya sunnah duduk tahiyat aw, awal duduk iftiroh macam doa wajib tak macam doa? Wajib tak macam doa? doa? Wajib tak? Yakin tidak wajib alias sun sunnah kalau dia idak tidak berdoa tidak masalah tidak masalah naam naam kemudian Kemudian di sini apa namanya? Setelah kita sujud yang pertama, nak duduk maka jangan lupa baca takbir. Allahu Akbar itu takbir sunnah. Disebut dengan takbir pindah. Dari rukun satu ke rukun yang lain Bahasa Arab pindah inti inti kol inti kol jadi pindah Allahu akbar sudah duduk robiq warhamni wajibuni wazukni wahdini waafini nah sudah maco doa itu sun sunnah kalau dia tidak maco doa tidak masalah yang penting tuma tumak Nina jadi Allahu akbar duduk dengan satu letik Allahu Akbar Tidak maco doa? Tidak masalah Setelah dia maco doa Wahdini wa'afini wa'fuan wa fani. Wa an. Wafu allahu Akbar Dia balik lagi ke sujud Dari duduk balik ke sujud Maco takbir itu sun Sunnah Ketika sujud sama hukumnya Yang sudah kita bahas kemarin apa? seperti sujud yang pertama, nah kemudian dengan sujud yang kedua selesailah satu roka, satu roka. Jadi satu rokaan itu patokan satu rokaan dengan selesainya daripada sujud yang ke yang kedua. Lalu kalau dionyo itu nak tegak. Sebelum dia tegak Disunahkan untuk Duduk istirahat Kalau dia nak tegak Nak tegak kemana Nak tegak melanjutkan Rokaat selan selanjutnya Kalau nak tegak Dari rokaat pertama Nak menuju rokaat kedua Atau rokaat ketiga Nak lanjut ke Empat Jadi Rokaat Pertama selesai Nak tegak ke rokaat yang ke Kedua Atau rokaat tiga selesai Nak lanjut rokaat ke Empat Maka sebelum dionyo tegak Disunahkan Untuk duduk isti? istirahat Apa artinya duduk istirahat Ustadz Arti duduk istirahat adalah duduk yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sebelum kita tegak melanjutkan rokaat kita leren dulu. Kita istirahat du, dulu. Duduk istirahat maknanya. Duduk istirahat itu seperti duduk antara dua sujud. Tapi tidak usah bebacuan. Juga jangan lamo, lama. Jangan lama-lama. kaget lama-lama. nyangko ini tersyahut mulu kaget Jadi begitu kita sujud yang kedua selesai. Dari rokaat pertama. Nak ke rokaat kedua. Kita takbir. Allah. Nah sambil duduk. Allah. akbar jadi jangan lamo lamo. Sebelum tegak duduk dulu, duduk dulu. Jadi boleh boleh baik. Dari sujud, wud, uh, langsung tegak. Eh masih gagal, eh masih gagah langsung tegak. Tidak masalah. Cuma walaupun gagal, dia disunnahkan untuk duduk dulu, duduk dulu. Namo duduknya duduk isti? istirahat. Itu istirahat tu apa ustaz? Duduk sama seperti tasyahud awal. Nah, cuma bedanya tidak pakai baca bacaan. Kira-kira tergambar tak? Yang di belakang yang di tengah tergambar dak duduk istirahat? Yang di tengah tergambar dak? Tergambar. mana gambarnya? Ya, eh? di awang-awang. Eh? Yang di belakang tergambar dak duduk istirahat? Tergambar. Yang di mano Di samping tergambar dak? Oh, yang samping ini euy. Oh. Samping tergambar ke? Eh? Nah, duduk istiga, istirahat. Kapan disunahkan duduk istirahat? Dari rokaat pertama nak berangkat kedua atau rokaat ketiga nak berangkat ke empat. kalau rokaat kedua nak ketiga tidak kati istirahat. Kenapa? Karena ada tahiyat awal seperti itu. Nah, kemudian... Setelah duduk di antara dua sujud. Nah ini adalah rukun kan. Maka rukun selanjutnya adalah tasyahud akhir. Tasyahud ah? akhir. Nah ini kan kita sudah bahas pertamunian. Yang kedua takbiratul ihram, Kemudian yang kita bahas sudah masalah macofa fatihah. Kemudian tegak. Kita membahas tegak dalam sholat itu wajib. Baik sholatnya wajib atau sholat sun kalau lama salat sholat sunnah boleh duduk eh sholat wajib wajib deh te? kemudian ruku kemudian i ik? itidal kemudian sujud dua ka? dua kali lalu duduk diantara dua dua sujud nah kemudian termasuk daripada rukun adalah tahiyat akhir kalau tahiyat awal tidak wajib nah yang wajib itu tahiyat akhir satu wajib duduk jadi duduk tahiyat awal tua wajib baik sholatnya wajib atau sholat sun sunnah yang kedua tahiyat akhir itu wajibnya bacaan jadi tidak cukup duduk be beda sama apa duduk diantara dua sujud tadi kalau duduk diantara dua sujud duduknya tuh yang wajib bacaannya sun Sunnah. Nah, kalu tahiyat akhir duduknya wajib, Bacoannya cukup wa? wajib. Baik sholatnya sholat wajib atau sholat sun. Nah. Ini ada uang sholat sunnah. Dia duduk tahiyat akhir, duduk dia duduk iftirosh, duduk seperti tahiyat akhir. Cuma tidak membacawan, tidak sah sholatnya. Uh, Ustad kan cuma bacuan jigo iyo beda sama robbil fili warhamni wajib nih beda kalau robbil fili warhamni itu bacuan sunnah Duduknya wajib tapi kalau tahiyat akhir maka duduk dan bacuan samo sama wajib tidak boleh ditinggal nak dio salat wajib nak dio salat nyusna Nak dia jadi imam Nak dia jadi makmum Atau sholat dewean Wajib dia duduk Dan wajib dia ma maco Tidak boleh Misalnya kita makmum Di belakang imam bapu, Aku tidak usah berbacuan Biarlah imam yang maco Tidak sah sholat makmum Tidak sah Meskipun berjamaah Tidak sah Tidak apa Tidak sah usah Yang penting dapat pahala berjamaah Mana boleh Kalau tidak sah artinya tanya kita tu tidak so, tidak solat, jangan macam-macam. akbar, jadi makmum. Fatihah tidak macau. Apa-apa tidak macau. Nang apa nak macau? Aduh, imam, buat apa nak baca? Nah, mana boleh? Tidak sah. apa-apa ustaz kan dapat pahala berjamaah juga. pahalo itu kalau ibadahnya ada. Kalau ibadahnya tidak ada atau tidak sah, maka tidak dapat pahala carilah di India sana pahalo, yo. nah ini hati-hati maka inget ke, ke. kalau kita duduk tasyahud akhir bacoannya itu bacoan wa, wajib maka maka ini ini perlu jangan lupa kalau kita sudah tahu bahwa bacoan yang nak kita baca itu adalah bacoan wajib maka itu disebut dengan rukun rukun rukun rukun, rukun. anak ulangi kalau kita sudah tahu bahwasannya bacaan yang akan kita baca adalah bacaan yang wajib untuk dibaca maka itu disebut dengan rukun Rukun, rukun. Sekali lagi, mekiru, mekiru, eh, mekiru, mekiru. Kalau kita sudah tahu bahwasannya bacaan yang akan kita baca ini hukumnya wajib dibaca, maka itu disebut dengan rukun. Nah, udah salah masih sebut lagi rukun kauli Oh. Oh. iya rukun rukun kau kauli rukun kauli kan satu takbir rotul ihrom rukun kauli dua membaca fatihah rukun kauli tiga tahiyat akhir di dalam tahiyat akhir itu ada bacaan yang wajib untuk kita baca. Apa dia? Ataiyatul mubarokatus solawatut tadi, kalau kita tahu itu adalah rukun kauli, maka hukumnya sama seperti kita baca surat Fatihah. Apa dia usat sama satu? Kalau kita maco surat Fatihah kita wajib nenge, tidak boleh besi-besi. Allahu Akbar. <Sessistically> <Sessistically> <Sessentially> apa diyo, eh, ama mama mama -ma. eh, wajib kita melok na nenge. Yang nenge kita, yang nenge kita, kita tuh kita yang salat bukan samping kiri, bukan samping kanan jangan besar-besar. bismillahirrahmanirrahim Alham nganggu yang kanan-kiri, jadi imam begahu nah, eh. jadi angkat suago tapi jangan keras ke keras-keras sampai mengganggu nah, jadi satu pas tahiyat kita wajib nengeng jadi jangan juga kita besik-besik At -besik. atahiyat, atahiyat tidak eh wajib wajib neng samu seperti fatih fatihah satu wajib neng neng nomor dua wajib kita perhatian sama hurufnya sebagaimana di dalam surat al-fatihah kita dilarang untuk salah menyebut huruf alhamdulillah alham alhamdulillah maki hak kecik bukan hak besar besar Maka ditahiyat juga samu Atahiyat At Haknya kecik bukan be. besar Apa beda hak kecik samu hak besar Kalau hak besar itu Samu seperti Kita nyebut huruf H bahasa kita dewe Bahwasanya Eh bahwasanya Kita berada di rumah Ha Biasa kan Kalau H Besar Hak besar bahasa Arab Hak antu Hak goa eh? Itu nyebutnya sama seperti Kita nyebut huruf hak bahasa Indo-Indonesia Nah adapun pun hak kecil Maka beda Mak, Mana bedanya? Dari jeruk Al nah, Alhamdu Attahiya Dari jeruk Nah jangan dibalik Kita ini banyak terbalik hak kecil seperti hak biasa huruf Indonesia kalau hak besar dia juga Alhamdulillah <laughs> He? itu apa namanya terbalik Tebalik. jadi salah yang benar hak kecil itu yang diteken hak besar itu yang biasa jangan dibalik Giliran, hak, besar diteken. He? hak besar diteken hak besar diteken hak kecilnya itu yang salah nah hati-hati jadi karena tahiyat bacaannya itu bacaan wajib maka sama hukumnya seperti kita baca Fatihah. Satu wajib kita dengar. Dua perhatikan hu huruf. Nah, eh, dua eh. ya. Shol. Bukan sah, bukan syah attahiyatul tul mubarakatusholawatut nah bukan sh shin tapi so solawatut toyibatu toyibato bukan tak itu toyibatu lillah naas dan seterusnya dan seterusnya kemudian yang keti yang ketiga di saat kita membaca surat al-fatihah maka kita harus memperhatikan daripada tasdid Alhamdulillah robbil alamin rob ada tasdidnya arroh Ar ada tasdidnya arroh ada tasdidnya iyaka bukan iya karena budu wa iya sa'in. Ditekan dulu iya karena budu jangan main lepas-lepas teh -lepas Iya, karena budu. Iya, karena sain malaikat mengenyu budak nih. Budak mana? Oh, ndak tahunya budak tanggo. ya jangan-jangan di lepas Iya, karena buru ado, maka tas yang ado di tahiyat akhir juga wajib untuk kita perhatikan. Atta, Mubarokatus tulumu barokah, toyibat. Nah, banyak itu kan itu banyak maka jangan kita lempeng-lempeh atau hia tumbar perhatikan tasd itu wajib untuk diper nah kecuali sebagian ulama mengatakan untuk pas misal ngucap kedua kalimat syahadat kan kan atas syahadat ya kan yaitu, assalamualikim, assalamualikim. As pas dua kalimat syahadat itu kan atau tasdid ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah kalau ada orang yang dia di saat mengucapkan dua kalimat syahadah maka dia tidak menggunakan tasdid, akan tetapi dia membacanya seperti ini: "Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Dia tidak menggunakan Allah, dia gunakan jelas-jelas saja Allah, an ashadu Allah, wa ashadu Allah, tapi an Anla, padahal nun samula di pucuk lam tu ada tas jadi bunyi mana ashadu Allah ya. tapi dia macamnya ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan padahal muhammadan rasulullah di pucuk roh ada nyambung ndak nyambung da? Oi, oi, nyambung yang ditetapkan nyambung ndak Oh. Kalau ada wong yang dio pas tasyahun, ngucap kedua kalimat syahadat dio ida pa tasdid maka kato ulama tidak masalah tidak apa apo di, di tasahud be tapi eh di syahadat be tapi sebelumnya wajib jadi kalau sebelumnya attahiyatul mubarokatus sholawatut Asyhadu assalamu alayka ay assalamu alayka ayyuh ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala As alla, boleh asyhadu anla boleh ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar boleh wa asyhadu anna muhammadan juga boh? boleh nah ini ini namanya tashahud tashahud itu cuma sampai dua kalimat syahadat. syahadat ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar Rasulullah ini namanya tashahud nah kemudian setelah tashahud ada rukun Qauli yang lain namanya sholawat sola? jadi sebenarnya terpisah tashahud dari mulai attahiyat sampai ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan rasulullah itu namanya tasyahud Setelah tasyahud maka wajib kita membaca solawat. Solawat yang wajib dibaca itu minimal Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kalau dia nak maki sayyidina bagus boleh. Allahumma sholli ala sina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad boleh. boleh. Kalau dia nak nambah ustaz boleh, tak? boleh. Dan solawat yang paling afdol untuk dibaca begitu kita tasyahud akhir adalah solawat ibrohiminya. Namanya solawat ibrohim. Ibrahimiah. Kenapa solawat Ibrahimiah? karena di situ ada solawat kepada Nabi juga melo solawat Nabi ibro Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berdoa. Cigitonyo, cigitonyo. Ini ada cigito. Cigito ini bukannya Alkisa. Cigito Adonian. Nah beliau ini berdoa. Wajah lilisana syukin fil akhirin. Ya Allah, aku minta kepadamu Supaya meskipun aku meninggal Maka namaku, maka kisahku Maka perjalananku, maka perjuanganku Masih dikenang oleh umat-umat manusia setelahku Berdoa dia Karena kan hidup ini ceri? cerita Nah, kita ini lagi hidup, lagi mau cerito, Lagi mau cerito untuk kita, dewek yang punya buku kita, yang punya pena kita, apa yang kita lakukan ibarat kita nulis di buku yang kita punya deh, kalau cerita yang kita gawe ke itu bagus, maka ceritanya bagus. Kalau yang kita gawe ke buruk, maka ceritanya Buruk Nah, ada cerita bagus, ada cerita buruk bagus bagusnya cerita punya kita, mak mano kita, nyalani, hidup nyoki kita. Nah, maka di sini. Cerita yang kita sudah tuliskan tadi. Bakal dibaca wong. Bakal dibaca wong namanya riwayat he, hidup. Kapan wong macanya? Sudah kita mati. Kalau wongnya masih hidup buat apa? Digingok ibe nah pelnya Digingok ibe. Ah, tidak bagus. Tak cocok aku sama dia. Nah, eh. cocok aku sama dia. Digingok. Tapi kalaulah sudah kita meninggal, maka yang dijingok, yang didengar itu bakal menjadi kenangan sepanjang. <tuh> yeah. Jadi jadinya itu kenangan. Maka Nabi Ibrahim minta, ya Allah tolong, aku khawatir kaget begitu aku meninggal, yang dikenang-kenang nih yang tak bagus-bagus. Nah Nabi meminta. Nabi minta supaya yang dikenang oleh umat manusia setelah beliau meninggal Adalah kenangan-kenangan baik. baik Maka akhirnya apa? Allah wujudkan Allah wujudkan cerita baik tadi Dengan adanya kita umat Nabi Muhammad Selalu mengenang jasa Nabi Ibrahim Sampai-sampai jasa tersebut Kita ingat nama beliau di setiap so di di sholat dakati nabi lain yang kita ingat kecuali satu nabi muhammad yang kedua nabi, nabi. dakit tak nyebut itu nabi adam Katik yang kita sebut nabi ibrahim ini hasil doa beliau eh hasil doa wajah alilisana syifin fil akhirin nah di sini maka sunnah tidak wajib sun yang wajibnya cukup Allahumma ma'sali ala muhammadin wa ala ali muhammad titik do titiknya bukannya titik. Wallahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad titik batal. Titik itu maksudnya di situ Beh. Itu wajibnya wajib. Nah, tapi kalau dia nak dapat pahala lebih, tambahi dengan selawat Ibrahim. Ibrahimiya seperti yang biasa kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdi ka wa rasulika nabil ummi wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ibrahimina wa barik ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina ibrahim wa la sallallahu alaihi fil alamin innaka hamidum hamidum majid nah itu namanya shalawat ibrahim ibrahimiya nah kemudian kemudian disunnahkan tasyahud tangan kita telapak kiri lepas ke jangan digenggam Lepas ke rapet bukan lenggang Kemudian tangan sebelah kanan bentuk tigolimo. Bentuk tigolimo dari awal, dari mulai kita atahiyat sudah berbentuk model tigol, tigolimo, tigo, tiga agam, tiga agam kan? Tiga agam kan? Nah, tigol limo nah model ma ini ya yeah, model ma ini sunnah siap kela tahu di pucuk paha sebelah kanan tangan kita sudah siap atahiyyatul <tune> mubarakatuh salawatuttohi batalillah assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi sol ini siap terus ashhadu allah illallah ngangkatnya pas ilol illallah ngangkat sunnahnya kalau dari awal nak diangkatnya laju kalau Kalau nak kembang, empat ya telunjuknya. Atahiyatul Barokah. model nunjuk terus, lajulah, lah. apa apa. Ida dapat sunnah tapi sunnahnya sebelum illallah masih ke keba, bawah, ke bawah. Atahiyat masih di bawah. Begitu ashadu alla ilaha illallah baru, baruna. Naik, naik ke mana? <laughs> naik telunjuk kan. Sudah. Nah kemudian ingat sunnah, sunnah, sunnah. Jangan lupa sunnah. Sepanjang salat dari mulai takbiratul ihram sampai illallah mata kita disunnahkan untuk melihat tempat su, sujud. Dari mulai kapan? Takbiratul ihram. Dari pucuk sano, dari awal kita salat ngadep salat itu mata kita diarahkan ke tempat su, sujud sampai il sampai attahiyat. Sampai illallah nah begitu illallah matok kita berubah dari tempat sujud berubah, ngawas keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, keja, Ini keja, keja, Sampai, kapan ngawas ini? Sampai salam. Eh, sampai salam Rasulullah Allahumma eh. dari awal sampai tasyahud ngawas tempat sujud begitu illallah berubah nah eh. mata kita ngawas ini sampai kapan sampai sah salam sampai sebelum salam nah kemudian disunnahkan sunnah kalau ini tidak wajib setelah kita membaca fil alamina innaka hamidun majid jangan cepat-cepat kita salam tapi disunnahkan kita untuk membaca doa doa, doa yang dibaca Allahumma inni a'udzubika belum pernah Allahumma inni a'udzubika min athabi jahannam wa min athabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil wa min syarifitnatil masyid dajjal wa min al wal -matham. Allahumma ma maqaddamtu wa ma wa ma wama wa ma a'lantu Allahumma gafir eh? koddam tu wa ma akhortu wa ma wama wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihimini antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta hafal? belum kalau idha hafal didengar ke Antum punya hafi tinggal direkam Lemah sekarang kandung hafi be bayar-bayar nyater. Allahumma Inni a'udzubika Min azabi jahannam Nak dicatet? Jadi nak direkam jadi Allahumma inni a'udzubika Min azabi jahannam Sudah lum Sudah siap? Allahumma inni a'udzubika min a'zabi jahannam wa min a'zabil khabri wa min a'zabil Allahumma inni a'udzubika min a'zabi jahannam wa min a'zabil khabri sudah? ini kamu catat-catat atau rekam? sekiwit kalau tidak Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ana ulang lambat-lambat Allahumma inni a'udzubika min adzab wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham Allahumma gfirli wama tu wama ma akhortu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asroftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta artinya Allahumma gfir Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam Ya Allah aku berlindung denganmu agar diriku selamat dari jilatan api neraka jahan Wa min azabil qabri ya Allah lindungilah aku jangan sampai terkena azabku kubur Wa min mahya wal ya Allah jangan sampai aku mendapatkan fitnah di saat aku hidup Dan di saat aku mening, meninggal Fitnah yang dimaksud adalah kita pas hidup Gara-gara duit keluar dari agama Islam Na'udzubillah kita minta pas kita hidup apa be yang kita hadapi jangan sampai menggoyangkan kita punya iman. Ada wong yang goyang imannya gara-gara du duit. Ada wong yang goyang imannya gara-gara jaba. Ada wong yang parah lebih parah goyang imannya gara-gara cin. -gara Iyo karena lakinya atau ceweknya beda agama, tahan jual i iman. Jadi, jangan Allahumma, ya Allah, lindungilah saya. Jangan sampai terkena fitnah di saat saya hidup, dan di saat saya meninggal, pas kita nak meninggal itu, macam-macam cobaan. Pas kita nak meninggal, Aduh setan, nyamar jadi wong tua kita. Dia ngomong sama kita, nah jangan kamu melo aku nyesel niana, mak manoba, mak manu mak, ini aku di kubur, ternyata Islam tu salah. Nah ini kayak setan nih Bahyo. Jadi dia ngomong, salah Islam tu. Aku dak kalah biar aku yang sagu Nah makin nangis pulo dia. Biar laku yang sagu biar laku yang aku yang, yang kena azab kau jangan. Ahinogon menang mak io ya sudah kalau cah itu aku mentu beda Islam. Nah ini namanya fitnah ketika ma ya, mati. Nah ini Allahumma inni yaudzbi min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnah mahya wal mamin wa min syari fitnah til masjid. Dajjal dan saya berlindung denganmu ya Allah dari fitnah Dajjal kalau ketemu Dajjal kita minta kita dijagoi iman kemudian dan Ya Allah aku berlindung jangan sampai pas kita di dunia hidup banyak utang ah, minta supaya jadi jadi wong yang jangan banyak banyak utang kalaupun ada utang kita baca bayar ini kan kadang-kadang Nak sekayo-kayo kita Biasanya ada utang Apalagi yang miskin okay. Maka. Jadi minta supaya Kalaupun ada utang Minta cepat kita diberikan kekuatan Bantuan, kemudahan untuk dibayar juga kita minta perlindungan dari Allah jangan sampai kita ini selalu diposisikan ke tempat-tempat yang kita bisa melakukan dosa melakukan maksi, maksiat bagus doanya ya Allah lindungi dari api neraka ya Allah lindungi dari adab kubur Ya Allah lindungi dari fitnah hidup fitama mati Ya Allah lindungi dari fitnah dah dajjal Ya Allah lindungi kalau punya utang pacar kusahu kalau punya utang jangan banyak-banyak Ya Allah lindungi aku jangan sampai aku ado di tempat-tempat yang berpeluang aku ngaku kendo doso sudah kemudian Allahumma ngfir lima koddam tu wama akhortu Ya Allah ampunilah segala dosaku Ampunilah segala, segala dosaku, dosa yang telah aku kerjakan atau yang belum aku kerjakan, dosa yang aku sembunyi-sembunyi melakukannya atau aku terang-terangan di dalam melakukan dosa tersebut. Wama anta dan ampunilah seluruh dosa yang mungkin aku tidak tahu bahwa itu tuh do. dosa. Kita ini kan istighfar gara-gara kita tahu itu tuh do doso maka kita minta ampun nah ada doso yang kita anggap itu tuh bukan do doso, tidak bakal kita istifah, kita anggap biasa ngomong iwong itu kadang-kadang kita anggap biasa gak apa, tidak boleh berdoso, tidak, ini bukan berdoso, tu kalau salah ini benar nah, kan makin ngomong pula, udah ngomong iwong dia ngomong iwong, ingat ini nih ngibah berdoso, ah tidak berdoso ini yolala bukan ni muan-muan aku nih, sama baik eh kalau yolala, iba, kalau bukan yolala namanya fitnah nah, itu jadi kita minta kepada Allah pengampunan dari seluruh dosa yang Allah tahu yang Allah mengetahui yang mana kita tidak tahu bahwa itu tuh bagian daripada do, doso. Wama anta alamu antal al muqaddim wa antal muakhir la ilaha ilaha anta. Nah ini doa bagus untuk dibaca. Sebelum kita salam, maka baca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min a'zabi jahannam wa min a'zabi qabri wa min fidnatil mahya wal-maman. Wa min syarifin nabil masihi dajjal wa minal maghrami wal ma'tham Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta Diulangi Apa? Bangunan ma ma ma dulu mana dulu. Eh? belum mana-mana? Nih togi mana-mana? Nih togi mana-mana? Nih togi mana-mana? Nih togi mana-mana? Nih togi mana itu Nih sun togi assalamualaikum. mana Nih togi mana-mana? Nih itu sunnah. Yang wajibnya, assalamualaikum Assalamualaikum wajib, warahmatullah nyosul sunnah. Assalamualaikum warahmatullah noleh nyoni sunnah. Idak wajib. Disunahkan nole tadi sampai pipi kanan, kiro-kiro tejinggo oleh wong belakang. Kalau ada wong, kalau kata wong yo jangan dipaksunya. Oh jingo, ke okay, tolong eh, aku nak sholat. Idah. Jadi apa namanya sunnah? Kalau di belakang tu ada uang kira-kira pipi ini pacak terjenguk. Assalamualaikum warahmatullah yang bergerak nih palak be, jangan dada kalau dada bergerak maka batal so, solat. Ini wajib. Assalamualaikum yang pertama warahmatullah itu sun, sunnah. ngadep kanan juga sun. Sunnah kemudian noleh Assalamualaikum warahmatullah. Galo-galonyo ini Sunnah. Assalamualaikum yang kedua Sunnah. Warahmatullah yang kedua Sunnah. Noleh ke kiri juga Sunnah. Selesai daripada pelajaran so salat. Insya Allah kalau ada pertanyaan silahkan. Ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini Insya Allah menjadi berkah Amin amin darbalamin. Assalamualaikum warahmatullah barokatuh. Ya jatuh, jatuh.